hahaha <suara> salah tipe, sumpah, sumpah cok salah tipe, cok saya indian I'm indian wah hah enggak oh, ada B1 malah, cok anjay, harus bahasa inggris ya guys ya <suara> oke, okay, come to custom katanya, oke okay. Oke okay, guys, kali ini kita mau ngeprank streamer lagi guys ya kan nama streamernya adalah Gladys Gaming ya guys. Apakah dia buka tim code guys dan apakah kita bisa masuk guys? Halo guys. Lu so asik Oke okay, guys, ternyata kita masuk guys, ya Alhamdulillah ini ya? tim Sumpah, sumpah salah tim code. Halo. Salah tim code anjir. Sumpah salah tim code. Mohon. Mohon bersabar. Ini ujian, Pohon Mohon bersabar. Bye, I'm in oh. <tinyak> <tinyak> India ternyata guys. Oh, masalah tim main <tinyak> uh, goblok goblok ini gak main lagi. <tinyak> <tinyak> blok guys gak jelas oh, oh, baca mewan oh, malah coba oh, aja ya, harus bahasa inggris ya guys ya mana neng oke come to custom gak tanya oke okay. widi malah <laughs> rusak rusak rusak rusak <laughs> dasar ke tim kuat tahap tim kuat ini cowok India anjing apakah budi sini akan meng-meng-meng-meng lah pokoknya bisa nis <tuk> tuh wuhuu <tuk> <tuk> samet mamam Jangan kalem no. uh. Terobos aja lah anjing ah. Kalem guys. Double kill. Gila, gila. <laughs> Nyasar ke tim ke orang. Walah, oh, swee swee. Oh, oh. Dan kenapa sih ini kan? Mau ke mana gua deh? No. No. Oh my god, oh Allah, oh Allah kabur, kabur, kabur, kabur. Pakai <tuk> lah <tuk> ini. Nope. Nope. Wuh, nggak no. uh, mati. Mm. Swe, balik oh. Nope. No. First blood. Yo yo yo yo. Wuh gak mati, baleno, oh. nice. niat mau nge prank streamer malah nyasar ke ini, ini ya. paling ke... dia, oh. <laughs> oh. yeah. nope, nope, nope, mana kawannya? очку Qualksi eh balik no. no. eh yeah, no. yeah, no. <tuk> tangan kucek, nope, cuek, balik oh, Tidak. makin turun kok ya, bandel kali, ya, nope, hmm. ya, balik, enak, enak Hahaha First blood. Ma Mana orang tuh? Mana orang ini dua, cok? Iya nah. no. no. Iya. Sorry bang. Ea satu-satu Bang. Satu-satu udah bilang. No. di First blood. mati anjing, anjing. Oke. Uuh. Ayo. Uuh. Bunten Mamang? No. Aduh. Adam lah, Bang. Uuh. Uuh. Uh. No. -huh. <hati> <hati> <hati> <hati> <hati> Satu-satu udah ku bilang. No. Tahu dulu. No. Bar. mati dih. Enak, enak. <sukur> Balik ke <kok lobby. sukur> ke <kesana>, sana, sana, sana. Masak, Messi Ada ada ya kok nih. <sukur> <Double kill>. Ah. <laughs> <sukur> Gila-gila, ini tadi kupikir di sini Tadi kakak ini, cowok anjir yang tadi mau masukin tim kotnya. Enggak <tuk> ya, kok, ini ya gitu kan? nggak tinggal kelas lebih juga lebih sekali ya. Sini, Glenn. Oh, no satu-satu. Uh, I satu-satu vale, uh, vale, vale, vale, gila, gila, wah, <tuh> bang bu di autobang nggak anja, nani. reaksi orang First Bentar ya lah nih pecing mata. Yuk tiga, dua, satu. Tiga jadi. Ya. Ah. No. Ayo, kejepit, kejepit, oh. yeah, kejepit, kejepit. <laughs> nah, hai, nah. hai, guys, ini nggak direncanakan asli guys, nggak tahu aku tadi mau masuk ke streamer cewek guys, namanya Gladia apa ya, Gladie Gaming, tiba-tiba masuk ke, ke ini apa India cowok nggak jelas cok wah gila, nice nice, kita lihat reaksi orang itu gimana ya? Wow, di mimpi aku, wah gila sih. Halo. Hello bro Hello Bye. Hello uh, I'm hello I'm from I'm from I'm from Indonesia Are bhai number I'm Oke guys, ini aku pakai terjemahan anjing, aku nggak tahu, cok <laughs> Aduh, aku nggak tahu di sini harus pakai terjemahan, cok Terima kasih atas permainannya. Oke okay, guys, waduh, kayak gitu halu video jadi epic kali, cok Aku asli itu gak direncanakan ya, guys, ya. Tadi mau masuk ke streamer streamer cewek malah ke, ke ini, guys, ke orang itu, guys. goblok, <laughs> goblok. Yaudah semoga kalian terhibur ya guys ya Jangan lupa di like, share, dan sabre-sabre guys uh, Aku Mas Harim, pamit undur diri dulu kawan-kawan komen Kira-kira uh, aku nge-prank uh, streamer lagi atau nyamar-nyamar lagi Komen-komen uh, ya guys ya, oke okay? Aku Mas Harim, pamit undur diri dulu kawan-kawan Assalamualaikum, bye-bye